Welcome back to my channel. Lagi nengap up float. Kita mulai nanjak, guys. Ini begininya apa? Ananong oh, no. kok, guys, tapi kayaknya dia PR doang di restoran, guys. Restoran, guys. Wow. Ini baru awalan turun dari kapal ya, guys ya. Itu depannya tangga. Aduh, paling aku paling nggak suka ya kalau naik itu tangga karena aku gemuk. Jadi kalau naik tangga itu ngos-ngosan. Enggak apa-apalah. Ini belum apa-apanya ya. Eh kita lihat view-nya laut dulu. Wah, udaranya benar-benar bagus. Cocok banget buat uh, nenangin pikiran ya kalau kerja capek. Nah, ini nih tempatnya. Yang bagus banget. Tadi untuk mempersingkat waktu, jadi aku nggak uh, ambil video semua dalam perjalanan ya, teman-teman ya. Tadi aku naik kapal dari Saiwan House sekitar 45 menit kita turun sudah di Matau atau di pelabuhan Tonglung Nah, ini viewnya seperti ini. E, jalannya itu bepatuan. ya. Lu ombaknya itu bagus banget, udaranya masih segar dan asri banget pokoknya, tempatnya mantap. Oke, okay. kita ke Tonglung Forest Special Area. Nah, kita ke sana terus ini juga bagus banget kalau kita masuk ke dalamnya oke okay, kita masuk tempatnya itu walaupun seperti hutan tapi dilindungi ya karena di setiap hari libur kayak hari minggu atau tanggal merah pasti banyak e, orang hongkong maupun dari kita yang pergi ke tempat ini untuk mencari e, refreshing lah ya tempatnya bagus pas banget lah buat menenangkan pikiran bagi aku gitu ini yang satu temen aku itu dia suka ngambil foto-foto kayak bunga gitu oke kita maju ke depan penasaran kan seperti apa punya lautnya tuh bagus banget ya itu kan ada orang hongkong dia duduk santai itu temenku yang paling dia paling semangat kalau untuk jalan dia petunjuk jalan ya karena dia yang sering eh, naik gunung oke. itu sebelah sana itu sudah laut lepas ya benar-benar merasakan udara yang sangat eh uh, gitu karena biasanya itu hanya melihat kayak gedung-gedung umur-moll gitu Nah di sini kita tuh merasakan udara yang gitu fresh gitu di sebelah sana banyak yang nanya apa manjat tebing ya. Baik. Oh, ah. oh, oh. Jalannya seperti hidup. ini, semuanya bebatuan dan rumputan. Sebelah sana batu batu tebing ya. Oh panasnya reek re, bener-bener. temen aku sama Pasaran. ini penasaran ya, seperti apa sih itu. Batu tok oke kita lanjut oh, jalan oke oh, mantap turun segitu aja gue udah capek banget gue nyandar di batu untuk tarik nafas oke okay, guys sampai di sini dulu ya video kita nyambulang sampai ketemu lagi karena cuacanya panas banget dan udah sore aku pun memutuskan untuk pulang terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, comment dan subscribe Biar aku lebih semangat lagi menyajikan video-video untuk kalian. Terima kasih.